Yes, poin satu. Yes, dua poin. Kau, kau, kau. Keluk, keluk, keluk. Oke, kita cek poin dulu ya guys. Cek poin. Kita cek poin ya. Kita sus. Oke, Alhamdulillah, Alhamdulillah. alami, mantap, dua poin guys. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita sempat bersihkan larasnya, kita cek apurasi. Alhamdulillah membuahkan hasil ya guys kita kesini juga sekaligus ada warga yang menyampaikan bahwa di ladang ini mulai masuk hama babi guys ini kayaknya bekas tadi malam ini ini itu nah, itu hama babi guys yang sudah mulai masuk ke sini mulai meresahkan jadi nanti ada waktu kita nyanggung babi nih guys, nah, itu bekasnya tuh kasihan kan, warga menanam tapi dirusak oleh hama. Oke, okay, lanjut ya guys. Alhamdulillah dua poin, yang satu masih hidup nih guys. Ya, ini penembak citu juga ini, Haji Trifandi. <laughs> Oke okay guys, poinnya guys selesaikan guys, masih hidup ini guys. Hmm. Alhamdulillah poinnya senjatanya udah nitip ya guys Syukur alhamdulillah Kita nyanggong di Seputaran rumah aja nih guys Ini kalau dari rumah tuh kelihatan tuh rumahnya tuh guys Ya itu rumahku Rumah kakakku Sana rumahku Dekat ya paling jalan kesini 3 menit guys di sini masih banyak burung, masih banyak sekali, tapi kita cukup satu dua poin aja ya guys, karena kita juga tetap harus menjaga habitatnya, <tuh> supaya mereka juga nggak punah. Nanti mungkin berikut-berikutnya kita bisa geser ke daerah-daerah sana atau di sana ya, intinya jangan sampai punah. Cukup satu atau dua poin, cukup untuk lauk makan malam ya guys ya. Oke terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini, sudah like, comment, subscribe, terima kasih banyak. Semoga sahabatku sehat-sehat semua, dilancarkan rezekinya dan dibudahkan dalam setiap urusannya. Nah ini kalau kita jalan lagi ke arah timur sana guys. Ya, ini juga masih banyak spot-spot kanan kiri, masih banyak spot-spot burung sintar, tekukur, burung eh, pelan, burung ruak-ruak juga banyak sekali di sini, guys. Oke, saksikan terus channel saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.